Halo semuanya, aku balik lagi nih dan kali ini aku mau nyobain snack yang udah jadul banget seperti ini. Ini adalah Chococo Snack. Chococo Snack. Ya, kayak gitu ya. Desainnya super super jadul banget. Bahkan ini sampai ngeblur gambarnya nggak jelas kayak gitu. Dan sebelum kita cobain tentu aja kita bahas desainnya terlebih dahulu dan ini dulu waktu kecil aku belum pernah nyobain kayak gini sih dan buat kalian yang dulu waktu kecil udah pernah nyobain mungkin boleh share pengalaman kalian kayak gimana rasanya dulu inget nggak kalau aku sih belum pernah ya waktu kecil ini adalah cocok dia dibalut dengan warna-warni rainbow seperti itu ada gambar maskotnya di sini dan ini ada gambar lumba-lumba kenapa ini gambar lumba-lumba karena dia diproduksi oleh PT Dolphin oke okay? Ada tanggal kadaluarsanya di sini dan ini uniknya dia tuh banyak banget tulisan Arab seperti ini. Ini adalah Choco Snack dia ya, dengan ya seperti itu. Oke ya ini vintage banget Kopen di sini nanti kita tarik ke sana ya. Dan untuk bagian depannya ini ada label halal yang gede kayak gitu kemudian ada saw, Ini ada saw, sawa, saw. Ya gitulah. Kemudian Choco Snack dan ini wow, kenapa banyak banget tulisan Arab ya? Buat yang tahu kenapa ini banyak banget tulisan Arabnya boleh kok tulis di kolom komentar di bawah. Ini ada gambar maskotnya seperti ini, coklat wafer roll dengan krim rasa coklat dan stroberi. Krim coklatnya ini, krim stroberinya. Dan oke, okay, kayak gitu aja sih mungkin. Kemudian ada komposisi yang wow. Ini bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Mandarin dan oh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan bahasa Arab ya yeah, seperti itu. Oke, okay. kita buka aja kali ya ini. Bikin penasaran banget sih. Open di sini dan kita tarik. Tentu aja aku sudah cuci tangan sebelumnya. Oke. Okay. Oh, ini di dalamnya seperti ini ya. Wow. Wow, ini bisa buat thumbnail kayak gini nih. Super super super jadul Hmm. Oke, okay, isinya seperti ini, kemudian ini ada wafer roll yang dia diplastikin dan ini ada apa uh, apanya ya namanya? Apa tadi namanya? Krim. Ya, krim Wow di sini juga ada tanggal keadaan lusanya lagi jadi keren dan isinya itu segini doang kita taruh aja di sini kali ya biar lebih nah nah seperti itu kita cobain pakai krim yang coklat dan ini covernya bolong ya nah kelihatan kan kalau itu bolong kita pakai ini dulu coba oke lumayan keras dia ya oh wow ini banyak banget krimnya tuh sampai dalam wow nggak nyangka sih kalau bakal sebanyak ini sebelah hmm wow alat coy ini agak alat ya, nih. Tuh. Ini nanti aku patahin. Ya, gitu. Malah berantakan, cuy. Hmm. Aku bersihin lagi deh. Karena ini bener-bener kenangan banget kayak gini. Wow. Gak nyangka nih krimnya bakalan banyak ini. Sebanyak ini coba aku pakai Krim stroberinya, wow, ini juga banyak. Nih segini nih, nih segini dalamnya tuh. Wow, oh, bismillah Hmm, kecut, asamnya enak. Wow, ini keren banget sih. Selainnya itu benar-benar enak banget setelah coklatnya enak soalnya stroberinya juga mantep banget ini wow <laughs> ini bener-bener enak banget wow hmm. oke jadi <laughs> gak mau menyudahi video ini nih enak banget beneran cuman sayang dia wafernya ini agak alot aja gak sempurna gitu Wow <laughs> hmm. Ini sel selainnya benar-benar enak banget Selai coklatnya enak Seles terlebih juga enak banget hmm. Oke ini buat istri sedikit Jadi sekian review saya tentang jajan yang super jadul choco choco snack ini benar-benar enak banget, desainnya walaupun aneh ya dia warna pink secara keseluruhan kemudian banyak banget tulisan Arabnya seperti itu dan wafer coklatnya ini wafernya ini. ini dia oh susah wafernya itu dia agak alot ini kalau dipencet nih gepeng tuh tuh tuh jadi dia agak alot ya tuh tuh tuh tuh nah kelihatannya kalau dia agak alot tapi ini krimnya benar-benar enak banget. Kalian wajib coba deh. Buat kalian yang belum pernah. Biar tahu sensasi rasanya. Jadi sekian review saya. Tentang Coco Coko Snake. Jajan Jadu. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai sekarang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Buat ngelihat video-video kayak gini lagi. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Subscribe buat kalian yang mau ya. Ini aku masih persona sama rasanya krimnya deh mantep banget beneran wow coba kalau ini campur ini gimana ya enak ya, ya? Hmm. hmm. enak banget parah oh iya baik istri bye